Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuman kamu yang sanggup, yang lain tidak. Jangan Anda katakan, Ya Allah, why ini? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan solat dan mintakan solusi kepada lewat sholat.